Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Pendengar Motivasi Ibu Yahazah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Setiap manusia yang hidup di dunia ini Tidak pernah lepas dari yang namanya Keadaan Keadaan Yang semakin hari Semakin hari Mendekatkan dirinya Kepada Sebuah Kematian semakin hari semakin hari dia akan semakin dekat dengan yang namanya kematian dan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi hari kematian tersebut Dalam Surah Maryam dikatakan, "Kesejahteraanlah untukmu saat engkau dilahirkan, saat engkau meninggal dunia, dan saat engkau dibangkitkan. Kita ingin sejahtera ketika kita lahir." dan juga bukan hanya ketika lahir ke dunia ini sejahtera tapi juga sejahtera ketika kita meninggalkan dunia ini dan juga sejahtera ketika kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya segala amal ibadah kita selama di dunia ketika kita dibangkitkan nanti apa yang telah kita kerjakan prestasi yang sudah kita buat membuat diri kita bahagia dileputi kesejahteraan kesenangan bukan malah sebaliknya Ketika kita meninggal dunia, kita diliputi oleh kemiskinan. Lahir pun dalam kemiskinan, dan saat kita dibangkitkan pun miskin. Miskin di sini bukan dalam bentuk materi tapi miskin dalam bentuk rahmat berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita ingin ketika kita lahir ketika kita wafat dan ketika dibangkitkan lagi kita dalam keadaan yang sehat walafiat selamat ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sungguh mengherankan hari ini banyak orang yang merasa dirinya bisa menguasai dunia ini dengan hartanya padahal orang kaya di dunia ini hanya berapa lama tidak ada orang kaya itu di dunia ini sampai 500.000 tahun tidak ada Paling lama orang kaya hidup di dunia ini zaman sekarang, di akhir zaman Paling lama dia hidup selama 30 atau 40 tahun Ketika dia sukses Di umur 25 tahun Dan dia hidup sampai umur 60 tahun berarti dia hanya merasakan 35 tahun saja dia merasa kaya di muka ini punya power punya miliaran triliunan uang bahkan berkilo-kilo bertonton emas setelah umur 60 tahun dia tidak bisa Jangankan menyentuh hartanya, memandang hartanya pun dia sudah tidak bisa lagi. Untuk apa melihat harta ketika orang sudah diajal di akhir hayat hidupnya? Maka kita semua yang ada di sini sadarilah bahwa kehidupan di dunia ini. Tidaklah lama Sekejap saja Sekedar lewat Sekedar mampir Transit Berapa lama orang transit Di terminal pesawat Tidak akan lama Tidak mungkin orang di terminal terus Sampai akhir hayatnya Dia menunggu pesawat Bertahun-tahun Tidak mungkin hanya sebentar saja Lalu dia akan melanjutkan Perjalanan Panjang Menuju Kehidupan di akhirat Dan orang yang cerdas Kata Rasulullah adalah orang yang Dari dunia ini Dia sudah mempersiapkan untuk Kehidupan akhirnya Apa bekal yang paling besar ketika menghadapi kehidupan akhir bekal yang paling besar adalah kita mengenal diri kita mengenal Tuhan kita mengenal jati diri kita mengenal misi kita mengenal tujuan hidup kita mengenal kenapa kita hadir di muka bumi ini inilah orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu taala kecerdasan kedalaman pengetahuan untuk menjalani hidup ini ada orang yang pekerjaannya kalau kita lihat dia hanya tukang kebun tiap hari dia memotong rumput membersihkan tanaman-tanaman di halaman tapi dia seorang ahli sorga bagaimana bisa demikian seorang tukang kebun bisa menjadi ahli sorga karena setiap dia memetik rumput dia melihat tanaman-tanaman itu hatinya bergejolak, mengingat kepada Tuhannya yang menciptakan rumput, yang menciptakan pohon, bunga yang begitu indah. Lalu dia menguji Sang Pencipta. Dia katakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina Ya Allah. Enggak ada yang sia-sia kau ciptakan ini semua, ya Allah. Maha suci Engkau dan lindungilah hamba ini dari siksa api neraka jangankan api neraka di akhir api neraka di dunia saja sudah ada sebenarnya jika orang tidak bisa mensyukuri hidup tidak bisa berterima kasih kepada yang memberi hidup yang memberi oksigen, yang memberikan nyawa maka orang itu sudah memasuki neraka sebelum neraka di akhirat sana Hidupnya tidak akan diliputi oleh kebahagiaan Karena selalu merasa kurang dan kurang dan kurang kurang kurang kurang ini kurang itu Tidak bersyukur tidak berterima kasih Makan tidak enak dikomentari Terlambat sedikit Marahnya luar biasa Kepada orang lain Menuduh yang bukan-bukan Mencap orang lain yang bukan-bukan lisannya tidak penting hentinya Menjelek-jelekan orang Orang-orang seperti ini Hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan tidak merasakan nikmat syukur karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak orang lain beli motor baru padahal motornya masih bagus dia melihat oh bagus ya motor orang dia tidak melihat motornya lebih bagus dia hanya melihat orang lain Uh, oh, si A naik karir, padahal dia udah bagus karirnya oh tetangga kita rumahnya bagus, padahal rumahnya juga bagus tapi dia tidak bisa melihat karunia iman itu pada dirinya dia buta buta, dibutakan oleh hawa nafsuni maka orang-orang yang seperti ini membuat neraka sebelum neraka di akhirat sana namun, orang yang bersyukur, apapun yang diberikan oleh di Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau hanya sepiring nasi, tiada lauk, terasa nikmat, terasa lezat seperti makan di restoran. Bintang 4 kenapa? Karena ketika makan itu, dia berdoa. Wada Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri ya Allah nikmat yang Engkau beri ya Allah walaupun hanya nasi tidak ada lauknya ya Allah tapi semua ini dari engkau ya Allah apa yang dari engkau semuanya adalah kebaikan ya Allah sehingga dia menangis ketika memakan itu karena mulutnya tidak sanggup untuk mengucapkan syukur nikmat yang begitu banyak karena terlalu banyaknya sehingga yang lahir dalam batinnya adalah Fabi, nikmat Tuhan yang mana lagi yang hendak didustakan. Dia bersyukur walaupun hanya makan nasi putih tanpa lauk, tapi dia masih bisa bernapas, menghirup oksigen, masih merasakan hidup, masih merasakan syukur. Bisa bersyukur dengan iman itu satu karunia, nikmat yang tidak ada bandingannya. Inilah orang-orang. Yang akan mengguncangkan dunia. Karena dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar motivasi Buya Hazan terhadap Allah. Demikianlah motivasi kita di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.